sudah kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang harus dipikirkan sebelum membeli kamera hal, hal apa saja yang harus kita pikirkan dan kemana-mana tetap di channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Zaki di channel Zaki Zulfikar Foto Video di channel ini kita akan selalu ngebahas tentang produksi foto dan video jadi buat teman-teman yang pengen belajar bareng kita di sini atau sama-sama bekerja di bidang foto dan video bisa langsung subscribe aja channel ini biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Seperti yang kita singgung tadi, kita bakal ngebahas tentang 5 hal yang harus dipikirkan sebelum kita membeli kamera. Yang pertama, budget. Berapa budget atau berapa uang yang kita sediakan untuk membeli kamera. Hal itu sangat penting karena biar kita bisa mengukur kamera apa yang pantas kita beli dengan kisaran harga tersebut. Jadi kita juga nggak terlalu muluk-muluk pengen kamera dengan langsung dengan high end atau kamera yang wow. mahal. Karena apa? Karena yang setahu saya dan banyak orang yang bilang bahwa kamera terbaik itu adalah kamera yang kita punya. Jadi kita nggak usah terlalu muluk-muluk kita beli kamera mahal tapi kita juga nggak bisa mengoperasikan kamera mahal tersebut dengan maksimal. Lebih baik dengan kamera yang kita punya dengan harga yang sesuai dengan budget kita, kita memaksimalkan kamera tersebut. Jika teman-teman masih bingung, di saat membeli kamera terlalu banyak opsi di pasaran, teman-teman bisa yang namanya pinjem. Pinjem ke teman, nyoba-nyoba ke teman dulu. Kalau misalnya mau menyisihkan budget lebih mungkin sewa kamera di tempat-tempat penyewaan kamera. Di Bandung sendiri kayak di tempat saya itu udah banyak banget kayak Pondok lensa, Genon dan lain-lain. Cuman prefer saya saya di sini kalau misalnya untuk sewa kamera saya lebih baik bekerja sama dengan Pondok lensa. Kalau misalnya teman-teman ngerasa masih bingung, saya bisa menyarankan teman-teman beli second. Beli second atau beli bekas karena dengan membeli bekas di saat kita cocok atau tidak cocoknya itu kamera bisa kita jual dengan harga kisaran yang tidak jauh di saat kita ingin menjual lagi beda dengan di saat membeli baru di saat kita menjual second itu harganya biasanya turunnya agak tinggi atau drastis tapi untuk utamanya di saat teman-teman udah mempunyai pilihan kamera yang sudah teman-teman mau saya sarankan untuk membeli kamera baru kenapa? teman-teman bisa Memaksimalkan kamera tersebut atau kalau bahasa saya kita bisa ngehajar bener-bener kekuatan kamera itu sampai mana sih? Di saat ada masalah apa-apa dengan kamera itu, kita bisa klaim garansi. Itu enaknya baru dan kita tahu kualitas kamera kita itu di saat performa terbaiknya itu di saat baru itu seperti apa. Makanya saya sarankan di saat sudah mempunyai pilihan yang tepat, belilah kamera yang baru. Yang kedua, umur. Umur dari kamera itu oh, Maksudnya umur di sini adalah kapan kamera itu dirilis Misalnya Kayak dua kamera ini, ini dirilis Ini 70D dirilis 2012, 5D dirilis sekitar 2010-2011 Saya lupa lagi Umur kamera itu berhubungan dengan teknologi yang dikeluarkan kamera pada saat itu Jadi kita bisa ngira-ngira nih Di saat kita beli kamera Kira-kira kita harus membeli kamera lagi dengan teknologi yang seperti ini di beberapa tahun kemudian. Jangan beli kamera yang hasarnya teknologinya nanggung atau dirilis terlalu lama. Karena berhubungan dengan teknologi yang keluar kamera itu selalu update. Dan biar kita nggak cepat update lagi kamera. Kayak gitu. Yang ketiga, kualitas kamera. Kualitas kamera di sini bisa kita membahas dari misalnya body sudah weather seal kah body itu atau seberapa tahannya body itu menghadapi medan-medan yang ada body itu resolusi gambar yang dihasilkan kalau misalnya di video itu kayak sekarang udah resolusi yang dihasilkan itu kayak 12k 6k 4k atau 4k 6k kita ngebahas langsung aja dari 4k deh yang saya yang udah pernah pakai dan masih saya pakai di sini dari 4k dari 4K turun ke Ultra HD turun lagi ke Full HD nah Full HD ini udah standar atau masih banyak digunakan juga untuk kualitas gambar yang kita kasih ke klien Nah, dari Full HD turun ke SD, dari HD turun ke SD. teman-teman bisa dilihat e, di gambar sendiri perbedaan dari 4K ukuran resolusi 4K sampai ke SD itu kualitasnya sangat berbeda jauh, jadi kalau misalnya saya nih shooting 4K saya masih bisa ngecrop atau ngezoom hasil gambar yang dihasilkan 4K ini di saat e, di editing bisa sampai ngezoom kayak ke full HD itu kualitas gambarnya masih aman selain ukuran resolusi kita juga harus mikirin yang namanya ukuran sensor nah, misalnya full frame APS-C atau dan micro four third. Nah, sini ukuran sensor itu full frame itu karena ukuran sensornya besar memiliki Kelebihan-kelebihan kayak misalnya lebih baik uh, Toleransinya di situasi gelap Atau sensitivitas ISO-nya itu toleransinya lebih baik Jadi noise yang dikeluarkan lebih baik daripada sensor yang lebih kecil Dan juga toleransi ISO itu bisa juga dipengaruhi Kayak misalnya kamera itu dirilis kapan Kayak yang tadi kita bahas Karena teknologi semakin ini semakin canggih Kayak misalnya saya akan membandingkan Sensitivitas ISO dari Canon 5D Mark II 70D Canon 70D dengan Fujifilm XT2. Karena di sini kita bakal ngebandingin toleransi terhadap ISO tinggi itu seperti apa kayak misalnya 5D. ISO tinggi itu akan seperti ini. Dan itu 70D akan seperti ini. Ini toleransi untuk ISO tinggi, iso -nya kita sama ya settingannya. Dari itu kita bandingkan juga dengan kamera yang belum terlalu jadul atau kamera yang masih kekinian yaitu Fujifilm XT2. Toleransi ISO nya seperti ini Dengan ISO yang sama Kita bakal bandingkan 3 gambar seperti ini Bisa dilihat Semakin kesini teknologi Semakin baik Untuk toleransi ISO nya Begitu Yang berpengaruh juga Dari kamera seberapa sih frame rate Yang bisa dihasilkan oleh kamera kayak Misalnya di video kita frame rate itu Lebih ke Misalnya kualitas resolusinya 4K Berapa kamera ini bisa ngambil Frame per secondnya, misalnya untuk Fuji XT2 itu cuma 30 frame per second. Untuk kamera-kamera zaman sekarang udah banyak banget yang dengan kualitas resolusi 4K dia bisa mendapat, bisa mengambil gambar 60 frame per second. Jadi dalam satu detik itu ada 60 gambar yang bisa dihasilkan oleh kamera tersebut. Dan udah itu, yang kita pertimbangkan lagi dari kualitas kayak ketahanan baterainya selain ketahanan baterainya IBIS sekarang kamera-kamera udah banyak yang keluar dengan IBIS in body image stabilizer stabilization apalah itu singkatannya cuman kamera-kamera sudah menawarkan IBISnya Jadi teman-teman tetap kalau saya sih prefer walaupun kita ada IBIS lebih enak kita pakai gimbal ntar kita bahas tentang gimbal kayak gimana udah itu yang terakhir kayak memori <tuh> Memori itu biasanya kayak di kamera Fujifilm X-T2 yang saya gunakan ini. Udah ada dua slot memori. Jadi bisa dipakai backup. Salah satunya, atau saya biasanya ngegunain yang satu. Slot satu itu untuk foto, slot dua itu biasanya untuk video. Jadi saya nggak bakalan kecampur data antara foto dan video. Nah, itu tentang kualitas kamera yang harus kita pikirkan. Udah itu yang keempat, adalah ergonomis, jadi di sini kita ngebahas bahas tentang kenyamanan. Kenyamanan di sini bisa karena ringannya, bisa karena e, kekuatan si kameranya, ketahanan kameranya itu bisa semuanya. Jadi, kenyamanan di sini bisa dalam berbagai hal, ya, kayak misalnya flip LCD kayak 70D punya flip yang kayak gini, sedangkan... 5D, dia langsung kayak gini si LCD untuk reviewnya walaupun 5D itu kayaknya lebih uh, atau sama uh, ukurannya, cuman ini nggak bisa tilting sama sekali kayak Fuji punya tilting sendiri di x 2 itu termasuk kenyamanan kita untuk memakai kameranya udah itu, kemudahan pengoperasian kamera kalau misalnya saya bilang, sampai sekarang saya udah Nikon udah coba, Sony udah coba sebentar walaupun yang punya orang ya. Uh, saya masih bilang untuk pengopera kemudahan pengoperasian kamera itu masih dipegang yang namanya brand Canon. Canon itu sangat mudah banget pengoperasiannya. Uh, jadi kayak bisa dibilang untuk orang yang baru pertama megang kamera aja nggak butuh lama untuk uh, ngebiasain diri dengan pengoperasian di Canon. Yang kedua saya bilang pengoperasian mudah-termudah itu adalah Fuji Film. Fuji Film hampir sama kayak Canon, cuman masih emang lebih mudah dipakai itu Canon ya, pengoperasian kamera. Cuman yang kedua itu Fuji Film. Yang ketiga dan seterusnya baru yang namanya Nikon Sony. Karena yang saya pernah coba, Nikon Sony itu banyak pengaturan-pengaturan yang itu ada di menu. Jadi nggak ada langsung di dial atas atau depannya. Itu dari pengalaman saya ya, cuman nggak tahu teman-teman sendiri ngerasa kayak gimana. Nah yang terakhir yang kita harus pikirkan, yang kelima ya, berarti eh, yang harus kita pikirkan di saat membeli kamera itu adalah pilihan lensa. Banyak nggak pilihan lensa yang di pasaran? kayak Misalnya kalau alasan sesimpelnya, banyak nggak sih yang make kamera ini? Jadi kalau misalnya kita hunting kemana atau kita lagi butuh lensa, kita bisa minjem ke, ke sesama pengguna brand yang sama. Kalau nggak banyaknya pilihan lensa third party atau pihak ketiga yang di luar brand mengeluarkan lensa-lensa seri untuk kamera kita itu jadi pertimbangan juga ya kalau misalnya saya mikirin harus beli kamera apa karena pilihan opsional pilihan kayak misalnya lensa third party itu biasanya lebih murah dengan kualitas yang gak kalah dari lensa bawaan dan ya yang jelas sama sih harga lensa juga harus kita pikirkan kayak misalnya dari tadi saya bilangin kelebihan dari penggunaan kamera full frame. Kelebihannya banyak kan. Tapi kelemahannya juga di saat kita mem memakai kamera full frame. Dengan sensor besar seperti ini, gak semua lensa bisa dipakai. Jadi kalau misalnya lensa-lensa khusus kamera full frame, itu bisa dipakai di kamera-kamera kayak misalnya APS-C, kayak Canon sama, sama Canon nih. Lensa full frame itu bisa dipakai di kamera PSC, tapi lensa-lensa kayak di Canon itu ngeluarin kayak misalnya af itu nggak bisa dipakai di kamera full frame jadi di saat kita menggunakan kamera full frame itu kita juga harus siap dengan mengeluarkan kocek lebih lagi untuk yang namanya lensa nah lensa yang baik atau yang bagus itu kayak gimana kita bakal ngebahas di mungkin di episode berikutnya mungkin hal-hal yang harus dipikirkan sebelum membeli lensa Nah, lima hal Tadi kita coba ulang satu-satu Yang pertama itu budget yang kita punya Yang kedua umur atau kapan kamera itu dirilis Yang ketiga kualitas yang dihasilkan oleh kamera Atau kualitas dari kameranya tersebut Yang keempat ergonomik atau kenyamanan penggunaan kamera tersebut yang kelima itu adalah variasi lensa yang ada di pasaran. Dan kalau teman-teman yang nggak punya budget pun jangan berkecil hati. Karena di sini saya selalu memikirkan ada tiga hal di saat kita mau belajar. Pertama, kalau kita punya budget, oke okay, kita beli. Kalau budget kita hanya kecil banget atau misalnya masih ngumpulin, kita bisa sewa. Kalau pengen belajar bener-bener ya, yang ketiga kita bisa pinjam ke teman. Jadi untuk belajar itu nggak ada alasannya kayak misalnya kita harus punya kamera dulu atau enggak itu nggak ada maksud saya kalau misalnya emang kita pengen belajar dengan kamera HP pun kita bisa belajar jangan lupa kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat bisa di share dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan loncengnya dibunyiin biar nggak ketinggalan dari updatean video-video dari saya Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.